Hai sahabat rakor kita bertemu lagi untuk membahas sinopsis biodata zodiak, Instagram dan umur asli para pemain drama Vincenzo drama ini bercerita tentang Pak Ju Yong yang berusia 8 tahun pergi ke Italia setelah dia diadopsi ia kini sudah dewasa dan memiliki nama Vincenzo Cassano yang diperankan oleh Son Jung Gi dia adalah seorang pengacara yang bekerja untuk mafia sebagai seorang konsingware Atau seorang penasihat Karena perang antar kelompok mafia, dia melarikan diri ke Korea Selatan Di Korea Selatan, dia terlibat dengan pengacara Hong Cha-yong yang diperankan oleh John yeo Bin. Dia adalah tipe pengacara yang akan melakukan apa saja untuk memenangkan kasus dia juga mencapai keadilan sosial dengan caranya sendiri. Vincenzo Cassano jatuh cinta padanya. Inilah biodata para pemain drama Vincenzo. Yang pertama ada Son Jung Gi yang berperan sebagai Vincenzo Cassano. Lahir pada tanggal 19 September 1985 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 36 tahun. Bersodiak Virgo. Ia adalah mantan suami dari Song Hye Kyo, di mana pernikahannya hanya bertahan sampai 2 tahun. Sudah membintangi 9 film dan 14 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Sudah mendapat 12 penghargaan selama karirnya. Inilah Instagram asli Son Jung Ki. Yang kedua ada Chun Hyo Bin yang berperan sebagai Hong Cha Hyung, Lahir pada tanggal 26 Juli 1989 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun Bersodiak Leo Tinggi 166 cm Sudah membintangi 10 film dan 4 drama Dari awal karir sampai awal tahun 2021 Pernah mendapat penghargaan sebagai artis baru terbaik di tahun 2020 Inilah Instagram asli John Hyo Bin. Yang ketiga ada Taegyeon Yang berperan sebagai Jang Joon Lahir pada tanggal 27 Desember 1988 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 33 tahun Bersedia Capricorn Tinggi 185 cm Golongan darah AB Nama lahir Oh Taegyeon Ia juga anggota grup K-pop Ciu Piem Sudah membintangi 3 film dan 10 drama Dari awal karir sampai awal tahun 2021 Inilah Instagram asli Taegyeon Yang keempat ada Wak Dokyan Yang berperan sebagai ketua Jang hansu -so. Lahir pada tanggal 19 Maret 1997 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 24 tahun Bersodiak Pisces sudah membintangi empat film dan 19 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021. Pernah mendapat penghargaan sebagai aktor anak terbaik pada tahun 2014. Yang pernah nonton drama It's Okay to Not Be Okay pasti kenal dengan War Doyan Inilah Instagram asli Wadoyan. Yang kelima ada Soyeon yang berperan sebagai Zhang Yoon Jin. Lahir pada tanggal 8 Maret 1989 di Korea Selatan, umur di tahun 2021 sudah 32 tahun. Bersodiak Pisces sudah membintangi 6 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 yang pernah nonton drama Best Street Rookie, pasti tahu dan kenal dengan So Ye Hwa. Itulah cewek SMA yang rambutnya greenyol. Inilah Instagram asli So Ye Hwa yang keenam ada Kim Youne yang berperan sebagai slowiriiri lahir pada tanggal 24 Januari 1991 di Korea Selatan umur di tahun 2021 sudah 30 tahun berzodiak Aquarius tinggi 168 cm golongan darah A sudah membintangi 5 film dan 12 drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 inilah Instagram asli Kim Yoonune yang ketujuh ada Gonsungu yang berperan sebagai Montesin, Lahir pada tanggal 22 Desember 1987 di Korea Selatan. Umur di tahun 2021 sudah 34 tahun. Bersodiak Capricorn, drama Vincenzo adalah drama pertama buat Gonsungu. Inilah Instagram asli Gonsungu. Yang kedelapan ada Kim Tae-hun yang berperan sebagai Pyo Yok Pyo, Tanggal bulan dan tahun lahirnya tidak bisa saya dapat Dia lahir di Korea Selatan Tinggi 179 cm Sudah membintangi dua drama dari awal karir sampai awal tahun 2021 Untuk saat ini, Kim tae belum memiliki Instagram Yang kesembilan ada jong Jin Yang berperan sebagai Solo, Lahir pada tanggal 7 Februari 1989 di Korea Selatan Umur di tahun 2021 sudah 32 tahun Bersodiak Aquarius Tinggi 178 cm Sudah membintangi empat drama dan satu film TV Ia juga pernah menjadi peran pendukung di drama startup pada episode ke-11 Inilah Instagram asli Chow Chen. Itulah beberapa informasi tentang pemain drama Vincenzo Yang bisa saya sampaikan Jangan lupa nonton dramanya ya Sampai jumpa di video berikutnya